dengan mengucapkan e, Bismillahirrahmanirrahim e, sedang skripsi atas nama Merita kata NIM 15.4.10.0029 Prodi Komunikasi Kejahatan Islam judul skripsi Strategi Mengatasi Kemiskinan Analisis Milenir Da'wah pada buku Laskar nomor bulan untuk mengembangkan waktu, saya persilakan kepada anak-anak untuk memaparkan hasil perjalanan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tajamuddin, SOS MIKOM sebagai Ketua Dewan Hunang Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Al-Miksan MPD sebagai penguji utama, satu-satu. Yang saya hormati Bapak Taufik Esos MSI Sebagai penguji utama dua yang tidak sempat hadir pada hari ini Yang saya hormati Dr. Andes Ibrahim Latepo MSOSI Sebagai pembimbing dua Dan yang saya hormati Bapak Doktor Adam MPD MSI sebagai pemimpin satu sekaligus penulis buku laskar kembar yang sedang saya teliti. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mengaparkan hasil penelitian saya yang berjudul strategi mengatasi kemiskinan analisis nilai-nilai dakwah dalam buku laskar kembar bulan purnama. Dengan pokok permasalahan. 1. Bagaimana kemiskinan yang menimpah Laskar Pembar Bulan Purnama 2. Bagaimana strategi Laskar Pembar Bulan Purnama mengatasi kemiskinan Penelitian ini termasuk penelitian ustadah atau Libra Richard, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber kajiannya dengan jenis penelitian kualitatif setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang menimpa laskar kembar Bulan Purnama memang sangatlah memprihatinkan karena rumah sebagai tempat tinggal keluarganya bagian rumah tak bertuan dan tak layak dihuni atap bocor-bocor dan alasan dan alasnya pun bocor-bocor. Atap yang menggunakan bumi itu telah lapuk dan memperjatuhan saat hujan. Butiran hujan turun menembus rumah dan menembus parah dan menambah parah rusaknya rumah warga tempat. Keluarganya termasuk keluarga termiskin di desa itu. Keluarga seperti inilah yang dimaksud oleh Profesor, Profesor Dr. Oscar Lewis sebagai keluarga yang berbudaya kemiskinan atau dengan istilah miskin sakarat. Kedua, strategi Laskar Kembar bulan pertama mengatasi masalah agar keluar dari kemiskinan yang ada yaitu tak hanya menjadi buruh tani. Laskar Kembar juga berusaha di bidang lain, yakni menjadi seorang pedagang, Selain bekerja, laskar kembar juga mempunyai cara agar bisa keluar dari kemiskinan, yaitu dengan belajar dan bersekolah. Karena bekerja setiap hari tanpa pendidikan tidak akan bisa keluar dari kemiskinan. Adapun implikasi penelitian ini adalah satu kepada seluruh masyarakat, utamanya seorang pelajar yang terlahir dari keluarga miskin. Janganlah berkecil hati atau tidak ingin bersekolah, karena itu tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak berpartisipasi. Jika dengan niat sungguh-sungguh sambil berdoa, insya Allah ada jalan. Kedua, kepada pemerintah agar kiranya menyediakan fasilitas atau beasiswa bagi orang miskin yang ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikan keperluan tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Alamin. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji ulang dari tulisan oleh Bapak Dr. Adam MPd MSc sebagai seorang sosiologi yang telah menulis bukunya dan dimana-mana mereka sudah di, tersebar di di Indonesia ini, ada di Nusa Tenggara Barat itu banyak. Judul bukunya inilah yang diangkat oleh ananda kita, Rita Kata, sebagai seorang mahasiswa KPI yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya. Tetapi pas ini menjadi bukti bahwa kalian akan lulus dengan mempertanggungjawabkan buku yang hendak kainan ini karena itu saya hormati uh, pimpinan sidang penguji utama dua, satu dan pembimbing satu dan dua yang hadir izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin tahu dulu dalam tiga hal pertama saya ingin melihat ke saudara kata, rita kata. Anda dilahirkan oleh orang tua. Itu Saudara Ketika orang tua sudah tidak ada. Kemudian kamu akan melanjutkan suri Seperti itulah yang ada dalam mister itu. salah satu strateginya yang dia menangkan adalah hadirnya kesadaran mereka, orang tua ini untuk mencari bagaimana mereka bisa menapkai anaknya di dalam buku, baru tiga hari mereka lahir mereka masih dalam keadaan sakit masih bertuturan itu dia punya bersyukur anda sudah bisa sampai hari ini di meja persidangan skripsi ini Doakan orang tua yang masih hidup. Kelaskan ini, kehidupan orang tuanya adalah mereka petani. Tapi hasrat mereka yang membangun di dalam kebolehan mereka ini, kami mencoba mereduksi kembali. Ternyata di dalam itu, ya di dalam buku itu mengatakan. bahwa mereka, dalam posisi bagaimanapun mereka sulitnya mereka ingin mengatakan, ingin melihat anaknya bisa berhasil karena itu tekad yang pertama dalam kajian Kabupaten Ketakaan itu adalah dengan melakukan strategi Lasker kembangkan bernama ini dengan mencoba melakukan beberapa aktivitas itu inilah yang menjadi kebanggaan kita di dalam buku Laskar menjadi pelajaran buat kita semua yang hadir oh, ternyata tidak hanya karena kemauan anak yang ingin melakukan melanjutkan studinya tetapi karena orang tua yang mesti harus rela juga untuk memperjuangkan ada anak mereka mau sekolah tetapi orang tua tidak mendukung, itu juga tidak bisa Laskar kembar ini menempatkan kedua sisi itu mereka bisa dan ada semangat untuk mau sekolah orang tua mendukung, jadi itu masalah ini satu potret kemenangan Laskar kembar bulan kemenangan suku banyak realita yang melihat kita terlalu banyak realita hari ini orang tuanya mampu, anaknya yang tidak bisa lagi ini anak terpadu Pak di dan yang selalu terpadu dia, anak mau sekolah orang tua mengatakan saya berjuang untuk mau menempatkan kalian yang penting mau belajar saya akan sekolahkan inilah Pak Dokter ada yang lahir kembarnya hari ini ada di hadapan kita semua itu membuktikan bahwa manfaat yang kembar menjadikan referensi buat kita semua bahwa ternyata sekolah itu penting karena ini akan merubah model kemiskinan kita nanti. Salah satu strategi kemenangan adalah bagaimana anak ini menjadi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di atas dunia ini. Tetapi namun demikian kita jangan terpaut hanya hanya sekedar mereka, tetapi kita ikuti bagaimana aspek perkembangannya makanya mereka gitu, di dalam itu dan sampai ini sudah menjadi bukti bahwa turunan mereka yang sembilan, bers sembilan bersaudara itu semua satu kekuatan dalam dirinya dalam ilmu adalah segala-galanya untuk apa itu harta? kalau ternyata bulan Purnama ini akan di mana mana bisa menyinari alam ini maka mengapa tidak kita akan menjadikan campur preferensi yang lebih bahwa oh, ternyata, penderitaan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya, mereka mampu melewati tantangan luar biasa. Kembali saya katakan tadi, baru tiga hari, panenya lahir di dalam muka itu. Yang saya baca, mereka sudah harus tinggalkan karena tuntutan bagaimana seorang anak akan menyusui ibunya. Akan mencari karnaval untuk kehidupan mereka supaya dia bisa lahir dan besar melihat anaknya yang ingin berhasil inilah potret-potret seperti inilah yang harus kita sadari sebagai orang tua anaknya yang mereka mereka sebenarnya dia tidak tega untuk meninggalkan anaknya dia pergi mencari bagaimana mereka bisa menghidupkan anaknya dia pergi menjadi buruh ya menjadi buruh petani untuk mengumpulkan semua aset-aset itu dan hasil pertanian pertanian tuan tanah dalam bahasa budayanya lalu mereka dikuburkan, kemudian tiga hari mereka sudah sudah ada perasa bahwa tidak senang saya tinggalkan anaknya maruh setelah tiga hari ya. Ya. ini kan mengindikasikan bahwa antara tantangan dengan harapan mereka dia pun komitmen ada sungai tidak bisa dilewati maka tiba-tiba Maha Dasar, dan ini pendekatan dakwahnya kepada Allah memperlihatkan kita bahwa ternyata tantangan, satu komitmen bagaimana saya bisa menghidupkan dan tantangan luar biasa dia tetap berjuang untuk melewati semua dia lewati semua ya? tapi dia tidak berpikir dan diri salah seorang gambar Pak dokter Arab ini melihat bahwa dimana saya punya orang tua kami ini lalu ternyata disitu di dalam buku yang kami baca dan itu mungkin menarik kalau bisa kembangkan nanti komitmen untuk bagaimana anak ini, orang tua ini selalu ingin melihat memperjuangkan dirinya untuk bisa menghidupkan anak ini Alhasil, tiba-tiba karena ada izin dan ini pertolongan Allah Begitulah yang diterapkan sekarang pada tiada hari tanpa sholat, tiada hari tanpa puasa. kami tidak lepas, lainnya saya pernah bertetangga Inilah yang menolong ini Secara Sains pemikiran, bagaimana dia bisa lewat di, di sungai itu tapi karena izin Allah lalu menikmurlah orang, saudaranya siapa itu kemudian mereka mengatakan orang tua kami sudah bisa jalan di atas sungai itu karena izin Allah kedekatan Allah ya kalau Allah mengatakan maka jadilah itu pak. inilah skenario dari hasil yang kami dapatkan untuk melihat ini keabsahan kau punya data Nah karena itu hadirin Kepada kita semua yang ada di sini Saya ingin mengatakan Beruntung kalian Mengambil ini Tulisan ini Dan jangan kau lupakan sejarah itu Ya Oleh karena itu Saya ingin mengatakan kepada kalian Berita kata Kalian kan sudah punya suami maaf ya. ya Anakku nanti Coba jadikan ini, rujukan terus ini, selalulah ingat ini Dekat dengan orang tua, jangan lupa dengan Allah Padukan itu Boleh kita miskin harta, tapi kaya dengan pendidikan Dengan pendidikan, bisa merubah itu Bisa merubah itu keadaan itu Inilah pendokteran Anaknya semua, semua Dari mana secara atas kita bisa menghidupkan mereka? Izin Allah, Allah selalu Mereka akan senantiasa membuka Lalu kita hanya dua bersaudara, tiga bersaudara. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan tidak berhasil? Anda beruntung memainkan kerja Nah, karena itu, saya sebagai pengujian, ya, tentunya kami akan sadar. Beberapa hal yang ada di dalam tulisan ini Kami tidak mampu melihat Ada sisi kelemahannya Hanya pada persoalan teknis penulisan Isinya sudah Dengan melakukan Pendekatan, resers Artinya pustakaian uh, Itulah bahagia bagian Yang bisa mengembirakan sehat ini Optimalisasi dari Semua yang kita cekupkan dalam bab 2 ini Khusus bab 2 Dan bab 3 Itu saya coba rapatkan Masuk dalam sebuah kata Optimalisasi semangat Dan komitmen Ini berubah Itu yang menjadi kata Saya melihat ini barang Laskar Kumbang 46 Ada optimalisasi selalu Ini membawa terhadap Semangat dan komitmen untuk merubah bagaimana kita bisa ini berubah di dalam lawan kemiskinan ini masih banyak strategi-strategi di luar buku ini tapi saya masih tetap melihat pula purnama ini adalah lebih kepada bagaimana memalukan antara sains ke dalam Dia lebih melihat secara ke dalam cukup banyak buku-buku tentang strategi strategi mengatasi kemiskinan tetapi kami meyakinkan bahwa ini barang adalah memang hasil perjalanan yang diungkapkan mereka sehingga hari ini kita sudah bisa dan dimana-mana orang sudah terdebatkan termasuk di pusat Tenggara Barat itu selalu dibicarakan oleh tiap-tiap jenis pemilik yang sama begitulah potret-potret dari buku-buku yang telah ada yang terbaca Kemudian uh, Saya kira Di dalam buku laskar kembar ini Pada prinsipnya bahwa Responnya Respon terhadap anak ini yang ingin maju Dalam konteks pendidikan Saya kira saya sudah jelaskan tadi Selagipun itu adalah Anak petani Tetapi karena Keinginan mereka Mau sekolah maka di dalam buku ini tetap kita jadikan orang tua harus mendukung anak harus ada dan bagaimana anak ini bisa melanjutkan studi dengan senantiasa memperhatikan komitmen itu tadi dan orang tua senantiasa memberikan semacam perhatian antara orang tua dengan anak maka tujuan akan bisa tercapai itulah pendidikan ya. itu, masih banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang menarik saya rasa di halaman latar belakang itu ya. itu menjadi produksi betul itu, oh disitulah pedisnya perjuangan untuk menyelamatkan bagaimana ya, kita bisa hidup dan bisa me mengatasi ya, mengatasi kemiskinan kita. Saya kira untuk sementara Pak Adam ada konsep kedua juga yang bisa saya sampaikan kepada anda Harus pelajar ya untuk melomba kemiskinan itu Harus pelajar dan masuk sekolah Dan ketika kita di sekolah harus tetap semangatnya dan berjuang Jangan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas tetapi tidak mencerminkan semangat itu Disinilah kita-kita yang oleh Laskar tumbang bulan Ini yang menariknya di sini Anak mau, orang tua mau, dan semuanya mau ya. Oleh karena itu, sampai di sini dulu Saya punya uh, Alhamdulillah teknis dan trikoli lihat di sini ya. Menyangkut tentang lambang Kalau lambangnya di depan adalah UIN Maka tulisan di belakang UIN semua Jangan ada hingga itu lagi bulan Demi untuk me lakukan bagaimana makna makna simbol itu ya e, karena makna simbol itu menurut Charles itu tadi ketika saya menguji yang pertama tadi bersama dengan pak Dr. Laman itu memiliki makna jadi simbol-simbol itu memiliki makna dan makna itu bisa dijabarkan dalam kata-kata boleh dalam bentuk simbol gambar saja misalnya kita mengatakan ini anak di sini banyak ya cukup gambar anak-anak banyak banyak di situ Menandakan orang sudah mengatakan, tapi dalam sosiologi dikatakan interaksi simbolik ya untuk memperkuat kita punya pemahaman terhadap itu. Baik demikian eh, deskripsi juga saudara ini jangan tulis eh, proposal ya. ya, tidak ada proposal lagi di sini. Deskripsi di Anda diajukan untuk syarat mengikuti seminar proposal ya, bukan proposal lagi di situ. Ini, ini ini bukan laskar ini. Ya tidak ini tidak disimpulkan, jelaskan di sini ini aku persoalan uh, teknik penulisannya. Baik saya kira nanti sebentar kita akan kembangkan kembali. Masih banyak hal sebenarnya. Mohon maaf, saya hanya sebatas itu dulu untuk menyampaikan ini karena apa karena saya tidak bisa dengan orang tua saya kan sudah meninggal juga saya tidak, mutasi, saya tidak mau taksi, saya tidak mau apa-apa. Lebih awal saya untuk mereduksi antara sesuatu itu. Baik demikian dari saya. Masih ada ayat yang saya mau sampaikan tadi, tapi sudah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke pimpinan sida dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada. Bapak Dr. Anand MPD MSI serangku pemilikin satu dan sekaligus penulis buku maksudnya dengan raskar entah buku ini dan kepada Bapak Dr. Mohd. Tadi Bisa kasih sekali Karena bersedia Untuk menjadi Bunga utama kita Pak Taufik sudah ke Jakarta dia Dan terkhusus Kepada Ananda Arita ya Yang bersedia Mengangkat ya, buku, ini. buku ini sudah beser Nasional sudah berada di Indonesia buku ini Buku Laskar kembar bulan 16, Kisah inspirasi Perjuangan anak-anak yang miskin saharat meraih impian, dan cipu. Buku ini menginspirasi banyak orang. Saya kemarin beberapa orang menelpon saya itu uniknya buku ini saya selalu dapat telepon dan diawal baca itu Apalagi kalau orang pedesaan pasti nang. Setiap orang baca selalu nang. Buku ini sebenarnya kisah kisah-kisah keluarga keluarga miskin. buku ini eh, mengikuti gaya tapi itu gayanya Oscar Lewis, ada penulis buku eh, namanya Profesor Doktor Oscar Lewis ini berasal dari Amerika dia melakukan penelitian di Biksikos Kultau tentang kemiskinan inti dia kemiskinan adalah tentang nilai dan itu sederumukan utama juga bagi ya dia sama dengan buku ini cuma dia buku sampai ke akar kalau buku ini sampai ke akar dia menceritakan tentang miskin sakara nah, konsep tentang miskin sakara tidak ada di tempat lain hanya karena konsep cara internasional cuma dua, miskin dan fakir miskin Sampai situ. itu yang ada pada buku Oscar Dan buku ini sampai masuk paling dalam. Di sekarang, apa sih? Disini sekarang, orang berhari-hari tidak makan. Dua, tiga hari, insang pincang, tapi tidak mati. Itu nanya sekarang, Kalau istilah orang sekarang, mungkin musuh lapar. Itu menariknya, guys. Di Bagaimana dia bisa keluar dari jabatan polisi? Itu menarik, kalau sekolah ini bilang eh, harus sosialisasi kelebihan Kalau buku ini legeri, gitu. itu masih umum nah, Kalau buku ini kan dunia modern harus sekolah Tidak ada jalan, harus sekolah Sekolahnya harus hampir tiga doktor Itu bisa Buku ini mendorong, sudah banyak Berapa ratus orang membantai buku ini Sampai menjadi doktor Menginspirasi dan motivasi orang Itu yang pertama jadi. Saya lihat cerita belum begini ya karena sebenarnya ini topik yang menarik. lanjut begini sama kita. Ada nilai-nilai dakwahnya belum terungkap di barat. Iya, baru strategi kedua dan tapi nilai dakwah terlalu banyak. Saya sendiri agak sedikit kesulitan buku ini kalau memilah itu nilai-nilai kategori motivasinya begitu banyak, nilai strukturalnya begitu banyak, banyak hal. Ya. Jadi mungkin karena terbatas waktu ya itu belum terungkap dan juga dalam eh, skripnya si harita mana-mana sebagai sepinggah tidak ya, ketidakmampuan ya, ya saya sampaikan ini sebenarnya nilainya begitu banyak sekali nah, karena kalau saya cerita agak sedikit panjang juga pada intinya begini miskin itu miskin sakarat tadi gambarkan bahwa bagaimana parahnya itu ada digambarkan parahnya lumayan menjadi penting itu sebenarnya Artinya, Jadi berapa pun dikasih orang di itu uang, mau melihat triliun tidak akan bisa keluar dari kemiskinan. Karena memang miskin bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan beda-beda, tapi mindset dan mental. Sekolah menjadi eh, hal pentingnya. Maka itu dalam eh, awal buku ini mengatakan begini. sering kalau minta bantuan saya, sekolah bukan uang. Andai karena uang, maka seluruh orang punya uang bisa sekolah Ternyata banyak orang yang punya uang tidak bisa sekolah Andai karena uang, maka semua orang tidak punya uang tidak bisa sekolah Nyatanya hari ini banyak anak anak miskin sekarang Kayak saya, eh dokter kan Tidak punya apa-apa, tidak makan berhari-hari Dua-tiga hari Bisa sekolah sampai tiga dokter Nah, kalau begitu sekolah itu apa? Ya menentu sekolah atas kemauan, ada semangat, ada keberanian, ada keyakinan kepada Allah itu dalam kata pengantar ya, tapi itu Rita terungkap terungkar ya. itu satu tadi, eh, bahwa kemiskinan itu akibatkan nilai baik kemiskinan itu tergambar pada tadi, bagaimana bentuk mana berlakunya tadi kan itu teori Oscar Lewis tetapi ada teori yang lain, Oscar itu, dari Oscar Lewis itu, dan teori yang lain bahwa menyebabkan kemiskinan kan tekanan struktur sosial. Jadi bagaimana oh tekanan struktur sosial itu orang-orang kaya, orang-orang berada itu menekan. Karena orang-orang miskin itu tidak punya pilihan. Ketika dia mau bekerja, bukan dia menentukan upah, tapi orang di atas. Budaya kemiskinan oleh Teori Oscar Lewis tadi, nilai-nilai yang pada dan mental orang miskin yang memperparah miskin adalah tekanan struktural. Saya ingin cerita dulu, nanti sebenarnya ada sama cerita cerita Pak Ali juga cerita nanti, tapi gini ini ceritanya. Ini tekanan struktur, ini memperparah inilah keadaan masyarakat bangsa kita ini, umat kita. Biasanya orang miskin, itu biasanya desa itu, ada pilihan yang terkenal yaitu QS5. itu ada till survive. Survive adalah bagaimana bisa bertahan hidup ya penting bisa hidup pagi ini atau siang ini saya bisa hidup keluarga yang miskin ini upah buntani tahun depan tahun depan ini itu harus diambil untuk makan hari ini itu itu, itu namanya proses uh, survive bagaimana bisa hidup saya punya ibu sebagai anda itu di, di keluarga itu karena upah buntani tahun depan ambil makan dulu nanti tahun depan itu kita kita kerja dari itu upah tapi upahnya hanya berapa Hanya beras beberapa liter Paling tinggi 3 liter Satu hari nah, harus bawa makanan sendiri Dan tuan tanah mau tak. Biar saya punya ibu itu Dia berhutang itu puluhan orang Untuk bisa menghutang kita Nah ketika pada saat musim tanam Itu tiba Maka berdatangan semua orang Menanggi Coba kerja Saya besok mau, mau tanam padi Datang yang lain sama tanam panit ya, Di sini sebenarnya lebih, lebih indah bahasanya dan lebih butuh Dia paksa-paksa-paksa, padahal itu saya punya ibu baru melahirkan tiga hari Kami di Naskar Kembali orang Tiga hari melahirkan data orang betul butuh Orang kaya tidak mau tahu yang penting Anak kerja, saya tidak mau tahu Itu namanya tekan struktur usia. Dia tidak memahami orang miskin mau apa, sudah urusan kamu Nah pada saat itu saya punya ibu tidak makan malam karena tidak mau dimakan pada tahun 1955 krisis negara dia tidak makan malam siang kemarin juga dia tidak makan jadi maha kuasanya Allahnya yang lebih itu setelah itu dia takut pada orang-orang hari ini yang datang tadi dia memilih Pamanah yang ganas itu lebih pada saat itu dia tinggalkan kami berdua anak kembali dia pergi Karena takutnya datang orang mengamuk. Dia meninggalkan kami, eh, kami berdua, baru umur tiga hari Dan nifahnya mendetes ya, sepanjang hari Sampai ke sawah itu, sampai dulu gitu. Dia tidak makan pagi, tadi malam tidak makan, semua tidak makan Lantas eh, darah itu mencampur dengan air di sawah darahnya dia tanam padi terus tetapi begitu duduk selalu terdengar suara anak kembangnya menangis terus menangis terus menangis menangis karena umur baru tiga hari pada saat seperti itu dia juga ingin pulang ketika dia ingin pulang hujan deras memang di sana itu pada saat itu kemudian itu lebat, keras, dan panjang itu ya. Sampai itu di sungai kan ada sungai besar, itu kayak peluru tuh air. Sampai bibir sungai itu sudah di atas air tuh bibir sungai jadi kayak peluru kan. Dia bingung gitu. Ini yang nilai spiritualitasnya sebenarnya. Pada saat itu dia bingung. Di satu sisi mendengar suara tangisan anaknya, sisi lain air ini membahayakan dia cari-cari itu uh, orang yang bisa membawa dia ke seperan Tidak ada satu orang Dan Biasa di kampung itu kalau pada saat umbilang lebat Takut orang, karena memang terasa itu Di sungai Lantas dia bingung mau diapakan ini Mana saya baru tiga hari Dia senjata di pagi saya tidak Sebenarnya tidak, dia gimana ya. Pada saat itu dia mengeluh sama Allah Itu kunci orang miskin mengeluh sama Allah pada saat itu dia bilang, Ya Allah, bagaimana? Ya Allah, bagaimana? Ya Allah, berteriak di dalam mati Lantas terdengar ada suara, tapi bukan lewat telinga tapi bisikan kalbu yang dalam. Itu namanya ilham. Ya, ilham. Dia bilang, wahai inarifin, pamit sana, buang dirimu di sungai. Dia takut karena kencang air. Lantas desakan itu terus. Datang lagi, buanglah dirimu Dia tidak sambut, takut Pada saat ketiga Semakin keras desakan Akhirnya dengan Tawakallah Allah Dia buang diri Setelah dia buang diri Masya Allah kuasanya, Jadi ada keajaiban Ada Allah yang menolong Pada saat dia buang diri Dirinya itu Bismillahirrahmanirrahim Dia dilihat sama kakak saya setelah itu Dia berjalan di atas air dan sampai dia juga kaget, kenapa saya langsung sampai di sungai itu Nanti bisa dibaca dalam buku ini masih ada lanjutan Bagaimana anak keempat itu ditinggal tiga hari seperti apa, tangis dan, dan teriakannya Karena sudah setengah hari tidak sesulia ya. Itu satu, itu namanya tekanan struktur usia Yang memperparah kemiskinan Jadi kemiskinan itu sebenarnya eh, hanya dua sih. Pertama, karena budaya kemiskinan yang melekat pada orang miskin, yaitu mental dan mindsetnya Itu hanya lewat sekolah itu. Kemudian yang kedua yang dia adalah tekanan struktur Orang-orang kaya, orang modal, konton, bunt itu mereka. Orang-orang miskin tidak, tidak berdaya, dia tidak, tidak menentukan upah, tapi dicentukan oleh atas. Ini buru-buru bangunan ya. ini, paling tinggi seharusnya di satu hari. Mulai kerja dari 7 pagi sampai jam lima. itu itu dua itu dalam teori Oscar Levy dan teori-teori film yang lain. Nah, saya minta lagi waktu sedikit supaya lebih lengkap yang membuat saya itu begini. Tentu banyak cerita yang beruntung dalam buku ini Pak suka Dukanya yang menyimak yang membuat saya Saya alhamdulillah juara umum terus ST SMP SMA yang paling membuat saya itu bangkit ketika saya punya ibu di sana, ini yang saya bangkit Pada saat itu saya tawat SMA Sebagai orang miskin karena ada kita mau mau berangkat sekolah, ada ide besar gitu sekolah. Saya bilang ya bisa mengurangi kemiskinan sekolah. Saya merasakan dapat beasiswa dan lain Dan saya minta sama saya punya orang tua, emak bapak bisa nggak saya bikin sekolah merantau di sana ini, gitu. itu bahasa saya dia tidak menolak, itu kehebatan sebenarnya. dalam ya, bapak dia bilang ya, tidak ada warna dia ya, bilang ya, ya, ya, doa bisa kan saya sebagai ke Umum terus orang bilang kasihan itu mau pergi sekolah miskin dia jadi selalu ada penghinaan ada, ada sebuah apa namanya di, di panam reme yang terlalu Yang bosan sebenarnya pukul. begini ibu saya waktu itu dia membantu orang di sawah panik -pani orang eh, lantas biasakan orang di kampung kami itu namanya musim lanjut beli itu menjadi rahmat membicarakan ukuran orang Bima itu satu sebenarnya masih sekolah anak itu aja ukuran ukuran kaya dan tidak orang saya itu adalah berapa anaknya yang menjadi sarjana itu itu jadi kebanggaan. maka orang-orang dia itu di Indonesia Ter termasuk saya lah Walaupun saya orang miskin sakrat, ini sekali Rasulanya itu bikin berangkat bersama orang-orang pada saat seperti itu oh, ibu saya lagi membantu orang di sawah ditanya oleh orang banyak. kalau bahasa sana namanya Inarifi, gitu. Inarifi, itu ibu-ibu karena anaknya pertama eh, Arifin Jadi, ibu Arifin gitu. Adam itu setelah tahu dia semua mau kemana? itu pertanyaan orang pesawat itu yang lagi mendekat lagi panjang maka ibu saya dengan polos katanya Adam itu mau berangkat ujung pandang berteriaklah orang nah itu yang membuat saya ibu menangis dan tangisan itu yang saya tidak sanggup tangis orang ibu dihina kalau orang itu yang saya tidak sanggup itu yang membangkitkan saya nah pada saat itu ibu saya bertanya, oh Ine, ibu, dia bilang, jangan seluruh anak-anak mati dengan hantan orang orang miskin kayak begitu ha, ah, kalau danya orang kaya saya pun sanggup, bilang, apalagi orang miskin kayak begitu mana uangnya, tahu dirilah orang miskin satunya ibu tuh diam tidak makan satu hari karena kasihnya sama saya kasihnya sama saya, dihidupkan orang itu nah, setelah itu, saat pulang sore, ibu sampai kesan saya dia panggil saya di sini dulu begini anak, tadi di sawah dia ceritakan ulang tadi, begini menitnya saya berkanya ke depan saya semua mengingat dia saya berteriak dan mati menuju air mata saya lantas saya menangis pada Allah Ya Allah, saya disetri semuanya kalau saya dihina ya Allah Rikman, ya <tipun> tapi ibu misurina. ibu saya dihina ya Allah Akhirnya, saya menangis, saya berdoa kepada Allah Ya Allah, beri aku sesuatu untuk mematahkan saya yang beri aku sesuatu yang Allah untuk membayarkan masih. saya menangis kepada Allah, Ingat ini saat orang miskin yang dihina sepeda orang tulang hijau, ya allah. pada saat itu Allah gerakkan saya, kaya seperti tenaga kaya Allah maka dari itu saya pergi beli tiket dengan upah buruk tarian, tarian karung gabah dikiling semua dan seluruhnya hanya memasihkan ruang Rp20.000 saya beli tiket 1 18000 tinggal sisa 2000 urusi jasa dan sebagainya tinggal sisa terakhir 500 500000 judul buku ini sebenarnya maunya itu adalah modal 500 500000 menjadi dokter sebenarnya tapi eh, berulang-ulang seminta semalas itu yang pas apa, gitu. maka lahirlah -lah, buku ini ditulaskan gambar Belum pernah. Ada di dalam kenapa alas gambar bulat Itu satu sehingga saya berangkat hanya modal sedikit, banyak pakaian di badan dengan hanya satu dua lembar dan koper koper kecil dengan sepatu satu berangkat dengan semangat yang menyala-nyala ingin membalas air mata air mata, air mata gitu, ya. Tema 3: Inginkah balas? Kalau hukum ibunya sudah menikah dan bapak sudah meninggal belum sanggup rasanya, saya hidup sudah belum bayar. Kayu mati Apa yang terjadi begini, belum cukup lagi. Saya tidak dianggap orang di sekolah ada pria apa di sana memang orang miskin. Begitu, misalnya apa? Saya miskin, kan? di mata, bilang itu, yang itu di sini, pengaruh saya." ini saya terutama menjadi mahasiswa dan tenaga hajar pas di fakultas daal da saya open dibukui open supaya orang belajar oh kemiskinan begini ya cara mengeluarkan begini pada saat saya selesai saya kirim berita sama keluarga saya orang tua tidak percaya karena saya sarjana tidak percaya orang masa orang miskin kayak begitu, dia sarjana <tuh> setan saya saya mau ada yang terbaik. saya alhamdulillah karir akademi saya menjadi Cemerlang, selalu terbaik. setelah itu saya pegawai harian diperhitung oleh fakultas dari angka sebeli dosen. 5 tahun saya pegawai harian sebagai ketua sembilan lima rumah saya sebagai pegawai waktu itu. pada saat apa yang lagi penghinaan bagian dasarnya orang itu tidak lupa dari penghinaan yang gitu. dispedikan orang. selesai saya sekolah dan saya menjadi dosen konok dan terangka sebagai dosen saya kirim berita sama orang tua saya maaf bapak saya sudah jadi dosen bertiri lagi orang maaf seorang miskin kayak begitu bisa jadi dosen bohong dia begitu. jadi orangnya tidak percaya orang akhirnya apa? saya punya keluarga itu merasa tergina ya telponatnya dia kirim surat lagi sama saya Kau betul enggak jadi dosen? Saya, kami dihina oleh orang sekarang ini Betul tidak Saya kirimlah SK saya sebagai dosen Begitu sampai SK di rumah ya Keluarga saya tidak ada yang terbaca Harus undang orang pembaca ini Saya telah tahu bahwa saya di luar dosen Saya baru paham bahwa Saya belum berhenti Pokoknya ini harga diri Harga diri yang harus sepertaluan, saya, saya lanjut terus dia. Yes dua saya sudah dua kali. Nanti baca di sini Morat marit ekonomi saya terlanjut. Yes dua, saya punya Yes dua. Lantas saya terlanjut Yes Sampai saya sudah hampir nyawa di sini. Nanti baca bagaimana saya membujuk Tuhan untuk tidak mencabut saya nyawa ketika jantung berhenti karena sakit, kurang makan dan sebagainya. Saya jadilah seorang tuhan. Sekarang keinginan saya sama satu sudah Bagaimana anda biskini sedoktor itu saya Sebelum saya meninggal, satu saja saya Keinginan saya, tidak saya ingin membangun, membesar Memobilih melendak seperti orang Sekarang saya punya keluarga itu Sudah puluhan jadi orang Bahkan anak saya sudah jadi magister Dan uh, jadi dosen sekarang Kemandangan saya jadi dosen Ada juga jadi banyak lagi Tugasnya adalah seperti kereta api menarik gerbong ini, mendorong orang. Kita harap sebenarnya pada pemerintah untuk mengalokasikan dana banyak untuk orang miskin. Berubah bangsa cuma satu segi. Kasih sekolah orang miskin. Itu aja. boleh orang miskin tidak sekolah. Sebab itu bangsa akan bisa hebat kalau orang-orang miskin hebat. Tapi kalau orang miskin banyak, biar apapun itu prestasi bangsa tidak akan mungkin bisa hebat karena sini kunci kasih sekolah orang miskin kasih sekolah orang miskin sebenarnya nah, buku ini sebenarnya ada endingnya adalah ingin mendirikan sekolah tinggi pemberdayaan masyarakat miskin ada yang dalam bagaimana cara sekolah tanpa uang tentu heran orang kenapa kita ikutilah sekedar gemar dan alhasil sekolah tanpa uang hmm. saya insyaallah nanti ada punya ide eh, tentang bagaimana cara sekolah sampai tinggal dokter tanpa kami lakukan Saya kira itu ya jadi ini sebenarnya ujian skritfi Tetapi karena Ada nilai kita mau dorong Kepada pemerintah, kepada masyarakat Indonesia Ada buku saya ketiga nanti Bukunya cuma dua Ini yang pertama Yang kedua keajaiban air mata terdoa Anak sole. Ketika air mata terdoa Intinya ibu sebenarnya Intinya bapak Dan buku ketiga ini Lebih di atas buku ini Laskar kembali, menegakkan harga diri Jadi harga diri bangsa, harga diri individu, harga diri <coughs> Harga diri itu kok tegak yang terdiri Dia akan bekerja, dia sakit, akan sehat Bahkan mau mati pun dia akan Minta sama Allah kembali nyawanya Untuk orang punya harga diri Bangsa ini harus punya harga diri Hukumatnya punya harga diri Nanti buku ketiga insya Allah nanti dia, Saya kira akan eh, terbit berapa intinya bagaimana memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah untuk kemiskinan ini sebenarnya. miskin bukan ekonomi itu, intinya. Ya. itu yang kita merupakan pola pikir masyarakat dan bangsa terperbentuk sejak dulu sampai sekarang pandangan orang ekonomi salah miskin adalah uh, mindset dan mental maka uang yang turun di desa itu sampai miliaran tidak mungkin merubah orang miskin menjadi kaya karena yang miskin bukan uangnya, bukan benda-bendanya. Adalah mindset dan mental. Maka itu sekolah menjadi kunci. bagaimana mendorong anak-anak miskin jadi sekolah itu. Ya, mudah-mudahan eh, nanti ke depannya Cerita masih ingin lanjut lagi kira-kira? Nah, senyum ya, ya nanti bisa ya, niat ya. salah bisa ya. Sekiranya demikian, mohon maaf kalau saya akan sedikit larut. Karena saya tulis bukunya yang mengalami ini saya memang bukan dibuat buah ini buku mengalir, bukan sebuah pikiran dia, tapi mengalir jiwa yang mengalir. Ini diri saya mengalir buat saya mengalir. Saya kira untuk orang miskin akan semua merasakan hal yang sama kalau bisa baca. Saran yang sangat menginspirasi kita semua. Saya juga pernah baca ada buku yang dikeluarkan oleh Prof. Hamdan. Oh iya, di Hamdunisti. Dalam taktik. Dalam bukunya sama seperti yang Bapak ceritakan. Yeah. Buku itu menjadi menginspirasi orang yang lebih luas dengan difilmkan, jadi ada uh, filmnya. Iya, iya. Mungkin juga uh, buku Bapak bisa. Iya. Terima kasih Pak. Sekali lagi, secara spiritual itu, uh, Anda masukkan Disitu di situ ada pertolongan Tuhan, teman Allah, di situ ada uh, keajaiban. Di situ ada ilham, di situ ada mujizat. Semua yang di luar akal, nalar pikiran yang nah, matematika secara matematika tidak masuk akal. Gimana berhari-hari ditinggal orang tua, tidak makan, atap bocor, rumah yang tidak layak. Ini perlu dipublikasikan kepada masyarakat, orang tua, pemerintah terutama. Lombaan ini. Jadi uh, perubahan yang luar biasa untuk uh, merubah uh, masyarakat. Kemudian apa yang disugkan tadi uh, membuka sekolah tanpa jaminan orang miskin itu harus sekolah. Terima kasih Pak atas masukan dan saran dari Bapak pemimpin lokal. Terima kasih. Dari semua arahan, masukan, kritikan untuk anda, e, Dapat disimpulkan bahwa anda ini dinyatakan lulus dan nanti akan e, pembacaan berikutnya saat tesis. Saya pikir itu lama atas ada kekurangan, selain kurang dalam Sedang Sidang ujian akasia skripsi menyatakan.